Oke, okay, baik kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yakni web service. Di mana kita akan membuat custom web service kita berbasis PHP yang nantinya bisa dipakai atau dikonsumsi oleh aplikasi Android kita. Goal kita hari ini adalah kita ingin membuat database playlist, ya database musik, di mana di dalamnya ada table playlist. Kemudian kita bikin web service berbasis PHP, yang bertujuan untuk mengambil data playlist. Oke, okay. nanti ke depannya kita tambahin fungsi untuk user bisa menambah playlist baru atau melakukan like pada playlist. Kemudian nanti kita akan tampilkan di Android data-data tersebut menggunakan RecyclerView dan custom tabnya nya Oke, okay, baik. Pertama-tama adalah bagi kalian yang pakai Meski 8 ada beberapa Hal yang perlu diperhatikan pada saat proses instalasi, ya, terutama kaitannya dengan versi PHP. Oke, okay. tapi kalau kalian tidak pakai itu, kalau anda pakai bundling XAMPP harusnya tidak masalah karena kita pakai MariaDB so, uh, untuk database engine-nya. Oke, okay. nah ini yang tadi saya maksud kalau anda pakai MySQL 8 install manual, maka ada dua opsi, ya. Di mana yang uh, bawah dipakai untuk versi legacy di bawah 7.4, PHP 7.4 ke bawah. Oke, okay. nah kita di sini saya demo menggunakan Xampp. Pertama-tama kita create dulu sebuah uh, nama server ya di localhost kita di folder Xampp.htdoc. Sekarang kita coba buka c Docs Kita bikin folder di sini uh, new folder. Kita beri nama music. Oke. Okay. Kita beri nama musik. Nah, di dalamnya kita buat sebuah file get playlist php. Di sini kita pakai sublime atau Anda bisa pakai visual studio code. Bebas ya. Jadi di sini, misalkan saya mulai dengan php buka, php tutup, seperti ini ya. Get Uh, playlist.php okay. saya kasih komen, saya simpan langsung uh, kemudian saya akan arahkan ke doc ke folder musik yang tadi kita sudah buat get playlist.php untuk nama filenya, save simpan, nah seperti ini get playlist.php ini nanti di, uh, akan digunakan untuk menghasilkan data json untuk tab, uh, data playlist oke okay. yang pertama adalah uh, kita mau disable, ini sebenarnya opsional ya kita bisa menghilangkan atau tetap dimunculkan tapi sebaiknya memang kalau bikin web service sebaiknya error-error yang muncul itu jangan sampai kelihatan ya di web service kita karena nanti bisa bocor apa tabel yang dipakai atau query-query yang anda pakai nanti kelihatan oleh user yang berkepentingan. Oke, okay. untuk mendisable error anda bisa mulai dengan uh, mematikan ya, error reporting, a error dan a parse untuk mendisable error. Kemudian kita mau membuat sebuah koneksi ke database ya, Anda boleh pakai variable apapun. C ini adalah koneksi new, basically seperti ini ada tiga parameter ya. E, parameter pertama adalah localhost, di dimana kalau kebetulan sih e, database-nya di lokal, tapi bisa juga di server tertentu, di mana anda harus menuliskan url-nya. Kemudian, ini adalah root, username-nya, dan parameter ketiga adalah password. Oke, okay, Parameter ketiga adalah password. Parameter keempat adalah nama database-nya. Kita belum bikin ya, database-nya. Jadi, masih saya tulis music db. Oke okay ya, jadi uh, untuk username dan password sesuaikan sendiri di komputer masing-masing. Saya tidak menggunakan password, kosongan, dan ini adalah nama database-nya, musicdb. Oke, okay. jika koneksinya uh, tidak error ya atau terjadi error di sini, jika ke ketika kita bikin ini dan gagal connect ke database-nya ini, maka masuklah ke dalam if yang 11 ini. Di sini langsung kita generate sebuah error json, teman-teman, ya. E, mungkin e, kita siapin array-nya aja di atas seperti ini. Dollar array, sorry, dollar array, gini Nah, di sini saya siapin dollar arr e, result. ini aja. Nah yang pertama adalah result, error, koma, message-nya apa? Pesan errornya apa? Gitu ya? Pesannya error adalah fail to connect db. Oke. Okay. Jadi saya buat sebuah array, oke? Okay. Dan ringnya akan berisi dua buah pesan ini ya pesan indeks pertama dari adalah result indeks kedua pesannya dan arr ini kita akan eh uh, uh, kita akan convert menjadi json ya echo json input dalam kurung dollar arr ya artinya teman teman artinya uh, arr ini saya convert menjadi json Jason, good. Oke, okay. jadi kita ikut. Nah, mari kita lihat hasilnya ya di browser kita. Oke, okay. kita buka localhost music. get play list PHP. Nah, ini kebetulan tidak error karena sepertinya di localhost saya sudah ada tabel music db. Nah, ini sobat sebentar ya, saya hapus dulu atau saya rename lah. Ini saya coba rename dulu soalnya saya sudah punya ini. Saya rename uh, Datatisnya ke music di seperti itu. Music database crew. Uh, Oke, okay, sebentar. Ya, oke. Okay. Jadi harusnya error ya, karena nggak ada uh, ini Nah, ini bisa lihat ya. Jadi muncul pesan seperti ini adalah JSON, teman-teman ya. Ingat rule of thumbnya kurung kurawal artinya object, object JSON dan uh, apa? Ada satu pesan uh, error dengan message fail to connect DB. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah berhasil menampilkan pesan error. Baik itu ya. Kemudian jika memang tidak error, oke, okay, jika memang tidak error ya. Maka saya bisa melanjutkan. Mungkin di sini ya di oh, Sorry, ini mestinya di sini aja deh. Nah, begini ya. Lalu kita die Yang Anda tambahkan die di sana, supaya kode program di bawahnya tidak muncul, tidak dijalankan. Oke berikutnya adalah kalau memang lolos dari connect error non artinya bisa connect maka kita akan membuat query dollar sql sama dengan select bintang from tabel playlist itu ya jadi kita select all dari tabel playlist hasilnya kita eksekusi dulu dengan c query dollar sql c adalah koneksi objek koneksi dan ada method query Selanjutnya, kita sudah punya array di atas. Ini ya, sudah punya array. Selanjutnya, kita mau melakukan uh, apa namanya, membaca isi isi hasil uh, query-nya. Pertama-tama, Anda cek dulu apakah result-nya itu ada datanya atau tidak, dengan cara seperti ini: 6 rows lebih besar dari 0. Jika query kita menghasilkan lebih dari satu data, artinya ada datanya. Jika tidak, else maka datanya kosongan, tidak ada data. Oke, okay. di uh, kita tampilkan pesan JSON juga. Nah, di bagian ini kita mau melakukan while atau lakukan for each ya untuk setiap data yang terkandung di dalam result ini. Jadi while obj sama dengan dollar result fetch. Uh, Objek, ya Anda boleh pakai fetch asok atau fetch objek, ya bebas, ya. Uh, artinya obj ini akan berisi single data, setiap data dari playlist, ya. Jadi dia yang dilakukan adalah kita melakukan while jika playlistnya ada 10 data maka setiap uh, akan ada 10 kali perulangan while ini dan di setiap ulangan, datanya disimpan. Ke dalam dolar OBJ nah, dolar OPG-nya ini akan kita masukkan ke dalam rate kita. Oke, okay. ke dalam rate kita, jadi kita tuliskan begini: "Oke, okay, sebentar ya." Oke, okay. mungkin ya, mungkin di sini saya siapin dulu aja penampungnya ya. Jadi, ini adalah. Uh, playlist array. sorry, playlist itu aja, pakai okay, S ini adalah array oke, okay. kita akan masukkan setiap objeknya ke dalam playlist sama dengan dollar OBJ nah, seperti ini teman-teman ya jadi sama dengan dollar OBJ playlist sama dengan dollar OBJ jadi nanti kalau kita tampilkan di layar, playlist ini akan berisi berbagai macam data uh, dari hasil silet. Di luar well, artinya kita siap membuat array untuk ditampilkan ke layar. Kita boleh copy ini, ya atau copy bagian ini, ya. dollar ARN ini ada copy, ke sini, ya, seperti ini. Pertama-tama uh, result bukan error, tapi oke okay atau sukses dan yang kedua tidak ada message, tapi kita ganti dengan data ya, karena apa? kalau oke okay berarti ada datanya dan datanya kita langsung aja ambil dari playlist yang kita sudah buat sudah kita isi sebelumnya playlist, pakai S oke, okay. seperti itu jadi artinya teman-teman, kalau playlistnya sukses, ada datanya diambil dan ditampung ke array ini. Oke. Okay. Kemudian datanya kita uh, masukkan ke dalam sebuah array. Nah, nanti array ini kita convert menjadi JSON. Jadi sini saya kopas JSON inputnya, nya saya paste di bagian bawah. Trophic echo JSON input Dollar Oke. Oke. Okay. Nah, itu kalau ada datanya. Bagaimana kalau tidak ada datanya, nah, kita kopas lagi yang error ini. Kalau tidak ada datanya, kita tampilkan result error dan uh, message-nya adalah no data found. Oke, okay. seperti itu. Jadi, sekali lagi, ini adalah result lebih, jika ditemukan lebih dari satu data, yang bagian ini adalah kalau datanya kosongnya Apapun itu, tetap kita echo di bawah dengan tulisan JSON-Encode. Jadi, dollar.arrs-nya akan menampilkan data. Oke, okay. nah. Selanjutnya adalah kita mau bikin database-nya. Anda buka kembali phpMyAdmin di sini. Uh, saya belum buka kelihatannya. Nah, ini dia. Anda buka kembali phpMyAdmin dan uh, saya belum punya tabel musik. Database musik jadi saya bikin dulu database musiknya. Diberi nama music ya, database musik Tekan tombol create dan uh, apa namanya? ada tabel playlistnya yang akan kita buat. Daripada Anda kelamaan bikinnya, Anda bisa coba download dari ULS ya di week 10 11 ini ada music db. Ini tabelnya. Anda klik music db-nya Oh sorry, jangan diklik ya, tapi klik kanan "Save Link As". Ya, dia kesimpan sebagai musik Kita simpan di folder download, pencet aja "Save". Nah, Oke, okay. selanjutnya yang kalian lakukan tentu saja melakukan import. Pertama-tama, Anda masuk dulu ke database musik, lalu di atas ada tombol import, pilih file yang mau diimport, yakni musik DB, tekan tombol "Go" di bawah nanti akan uh, ada 15 query yang di generate kalau anda lihat ya uh, sekarang tabel database musik saya berisi sebuah tabel playlist dan di dalamnya ada uh, struktur tabelnya sebagai berikut ada ID title subtitle description image URL dan number of likes oke okay. seperti itu sekarang saatnya kita coba tampilkan kembali get playlist, ya saya akan reload uh, fail to connect DB, oke, okay, let's take a look sepertinya saya salah memberi nama database-nya database-nya saya beri nama music doang. di program API kita udah terlanjur pakai nama music DB oke, okay, baik, berarti ini yang music ini, kita coba rename lagi ya, menjadi music db oke okay. music db go oke okay, nah. Nah, sekarang saya reload kembali oke okay. ini hasilnya teman-teman ya hasil dari uh, web service kita nah ini kalau mau anda bisa block semua ctrl c lalu bukalah json viewer kembali stek.go ctrl v lalu tekan viewer dan angka akan melihat Kan ada sebuah objek besar ya, dan ada properti uh, result beserta value-nya oke okay, dan ada properti data namanya data namun value-nya berupa array dimana array-nya terdiri dari tiga buah objek oke okay? seperti ini teman-teman ya jadi artinya kita sekarang sudah punya web service yang kalau dipanggil get playlist akan meng-generate query, sorry, menggenerate data JSON dan dengan struktur yang kalian lihat seperti ini. Oke, okay. jika ada kasus di mana uh, browser Anda tidak gagal menampilkan datanya, Anda bisa tambahkan set charset UTF-8. Ya, ada beberapa konfigurasi browser, browser yang tidak memperbolehkan atau tidak uh, tidak dapat merender ya tepatnya ya render karakter-karakter yang ada di dalam data table kita. Dengan kalau memang seperti itu, anda bisa tambahkan set charset utf8. Oke, seperti ini. Nah, saya coba reload ulang. Oke, charset Salah petik. Simpan Rino tulang Oke, gini ya Nah, tulang Nah, selainnya sama ya Oke, baik